Saat ini banyak orang yang sudah menggunakan wallpaper stiker lantai 3D Bosku. Bila kita perhatikan, desain gambar yang digunakan memang tidak diragukan lagi keunikannya karena nampak seperti asli, namun sebenarnya hanya buatan saja. Dengan motif dan juga corak yang sangat beragam, wallpaper tentu lebih banyak dipilih karena dapat disesuaikan untuk segala jenis kebutuhan ruangan. Anda bisa! Memasang wallpaper ini sendiri tanpa harus memanfaatkan bantuan seorang tukang Dengan begitu pengeluaran Anda pun akan semakin hemat Siapa sih yang tidak ingin memiliki rumah dengan lantai yang indah dan menarik?